Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ok ni lah spot kita memancing hari ni guys Tak ada labir sangat Boleh lah Tapi saya berdua ni dengan member Haa oh, itu road dia Oh itu road saya Haa oh, tu dia tengah ambil air Haa oh, Dia keluar pada semak tu Ya itu dia Hantar Aduh guys, apa benda ni guys? Fuh. Bapa dia guys. Tu menggunakan SLRC batang Black Venom. Meh ni cukup. Boom. Tak pasang lagi. Sat. Oke nah. oke, okay, okay. Allah dimutilasi dong. Tapi bagus ada respon. mungkin nih, ya? oke okay, oke okay. oke okay, cuma kan. Oke okay, ini dia. Hmm. Akhirnya temu juga ya. Mudah-mudahan mumpul di situ mudah-mudahan. Tapi kalau hujan nanti nadunya jauh nih wah ini aduh masnya ya ya tuh cedek moment wah, uh, kok dangkal sekali ya hmm masih ada kah oke okay. wih ganteng, oke okay. ayo lop anjing udah oh, ada isinya, ih hijau misalnya, boleh boleh boleh boleh hmm. masuk masuk masuk, wih kalau dalam ya wah jauh rupal ya harus operasi ini terlalu dalam ini hmm. ini ini, maaf wih Hmm. Enak akhirnya Tapi memakan waktu. Mudah-mudahan enggak bubar. Saat. Ya, nah. Masih adakah? Mudah-mudahan masih ada. Nanti. Ih, buyar. Oh, dah ada isinya. Eh, hmm, lagi dong. Di lagi dong. Oh, untung tak dalam. Untung saja tak dalam ni. Fuh. Bapak dia, guys. Tunggu nak kisah-kisah Batang belakang 6. Banyak ni cukup. Fuh.